Berwajah tua, ekspresinya selalu terlihat kasihan dan tentu saja memiliki ciri khas yang unik di kehidupan alam liarnya. Perkenalkan namanya adalah Saki, mereka adalah primata kecil yang ditemukan di berbagai bagian Amerika Selatan. Habitatnya dapat ditemukan di hutan hujan tropis yang paling dekat dengan sumber makanan mereka yang berlimpah. Tahukah kalian bahwa monyet saki terbagi menjadi 10 jenis diantaranya Monyet saki jenggot hitam, monyet saki berjanggut punggung coklat, monyet saki berjanggut punggung merah Monyet saki berjenggot utahik, monyet saki hidung putih, mong saki mong Monyet saki katulistiwa, monyet saki ryotapajos, monyet saki wajah putih, monyet saki kaki putih yang admin bahas kali ini adalah saki berwajah putih, di mana wajah mereka merupakan atribut fisik yang khas pada spesies ini dan memberi saki berhasil namanya. Monyet saki berwajah putih jelas memiliki wajah putih, sedangkan monyet saki berjanggut mengacu pada tenggorokan betina yang tertutup bulu. Dan monyet saki memiliki kaitan erat dengan saki berjanggut dari genus Ciropotensis. Hal yang tidak akan kalian percaya adalah mereka berukuran kecil, kurang dari setengah ukuran kucing. Mereka tergolong sebagai monyet dunia baru. Lagi-lagi admin belum gajian selalu membahas tentang monyet dunia baru di konten ini. Monyet saki aktif di siang hari dan hidup berkelompok yang terdiri dari 4 hingga 5. Mereka jarang turun ke tanah bahkan ketika hendak minum pun mereka akan meminum air yang ada di pohon mereka sendiri. Monyet saki termasuk hewan yang dalam sistem perkawinannya monogami akan tetapi sang ayah tidak begitu peduli terhadap bayi-bayinya. Bayi-bayi mereka justru dirawat oleh induk betina. Lain halnya dengan kelompok marmoset, singa tamarin maupun kaisar tamarin di mana sang ayahlah yang akan merawat anak-anaknya. Cara membedakan saki jantan dan betina sangatlah mudah yaitu si jantan memiliki warna wajah yang putih maupun kemerahan yang kontras dan tidak berjanggut sedangkan betina memiliki janggut serta semua bulunya berwarna sama dengan tubuhnya